Sobat-sobat kita Sobat-sobat bericau -sobat Selamat siang Selamat ngopi Selamat makan siang Kopi pun tak ada nih <laughs> Oke okay, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari rekan kita Dari rekan sobat kita Sobat bericau Ada yang menanyakan masalah murai batu pertanyaannya bang tolong dong bantu masalah kami murai kami sedang ada masalah yaitu masalahnya murai kami atau murai saya ini bulunya, rusak, tidak normal bang bulunya nyerit keriting ya, yeah, keriting oke okay. mureh keriting itu ada banyak sebab ada banyak penyebabnya sebelum kita cari solusinya harus kita harus wajib kita cari penyebabnya. Penyebab dia keriting itu apa? Ada banyak penyebab murai kita keriting. Salah satunya salah perawatan. Biasanya itu burung selepas ganti bulu belum normal, masih bulu masih basah. Itu biasa dijemur kuat. Itu bisa salah satu penyebab keriting burung, bulu keriting. Kedua, masalah biasa itu kebanyakan masalah patologi. Banyak penghobi bisa itu over menggunakan vitamin, multi vitamin. Lebih parahnya ada yang menggunakan doping untuk menaikkan burungnya kalau bisa doping janganlah kasihan burung kita itu makhluk makhluk hidup juga manusia aja yang segede ini diharamkan memakai doping apalagi burung itu. burung itu makhluk yang kecil kasihan kalau doping Efek samping efeknya itu luar biasa. Yang teringan aja suara itu bisa serak, bisa hilang suara, lama-lama bisa hilang suara. Dan lebih parahnya burung kita akan mati. Lebih baik janganlah pakai doping ya, pakai folding aja lah. Jangkrik, kroto, ulat hongkong, ulat kandang, yang bagus. Oke, okay. kita langsung bahas aja masalah bulu keriting tadi ya. Ini pengalaman saya lah. Ini bukan saya mengguru ya. Ini pengalaman saya. di murai batu saya itu, saya dapat dari kawan itu burung tuh rusak ya. Burung hancur. Suara. Serak bulu keriting. saya tanya penyebabnya dari rekan saya itu, beliau pun tidak tahu. karena ya pemilik pertama itu sudah tidak ada di tempat tempatnya, balik kampung katanya, jadi dia tidak tahu apa penyebab burung itu bisa menjadi keriting. Nah, saya agak lama mencarinya, mencari solusinya gimana supaya burung ini Kembali pulih Bulunya bersih Bulunya rapih kembali Kita coba bukan sebulan dua bulan loh Lumayan lama Itu solusinya Burung yang Keriting itu Kita harus sabar Sabar Kita rawatnya harus sabar, harus telaten Bagaimana merawatnya? Kita kasih Minyak ikan Minyak ikan Gimana caranya minyak ikan? Loh? Kalau kita ada keruto Campurkan dengan keruto Kalau ada jangkrik, campurkan dengan jangkrik Jangkrik kita suntikan ke dalam perutnya Tapi hati-hati, jangan terlalu banyak Jangan terlalu muntah nanti karena burung murai batu ini kebanyakan lah, tapi tidak semua kebanyakan itu tidak mau. Karena burung murai batu ini burung yang sensitif terhadap bau-bauan, dia ada bau sedikit tidak mau makan dia. Itu solusinya, suntikan jangan terlalu penuh. Contoh, kita biasa setting tuh 55 lah, pagi lima, sore 5. Kita kasih minyak ikan, kita suntikan minyak ikan itu yang tiga ekor aja, Yang dua ekor tidak usah Yang tiga ekor aja. Kita kasih suntik tiga ekor, jangan terlalu penuh lah Yang penting ada isi dalam perutnya, jangan sampai meluber Nanti dia tidak mau makan. Kita suntik tiga ekor, yang dua ekor tidak usah Kita kasihkan yang satu ekor pertama Kita kasihkan yang tidak ada minyak ikan Nah, sebelum dia telan, kita sodorkan langsung yang ada minyak ikan Yang kedua itu yang yang ada minyak ikan nah, kita sodorkan. Nah seterusnya, sebelum dia mau menelan itu lagi Kita cepat-cepat sodorkan satu lagi yang ada minyak ikannya sampai habis lima-limanya Kenapa begitu? Karena murai ini ada murai yang mau makan langsung, ada yang tidak Karena ada bau minyak ikan tadi, aroma minyak ikan tadi Biasanya dipatok, empaskan dulu, dibuang minyak ikan, lalu di, di, ditelan Nah untuk mengatasi itu ya begitu tadi caranya Dikasih dulu yang Tidak ada minyak ikan, sebelum dia telan Langsung kita sorong, nah, dia kan Cepat-cepat menelan yang pertama tadi Ngambil yang kedua yang ada minyak ikan lagi nah, Terus dikasih yang ketiga Tampak begitu Dia akan cepat-cepat makan Karena nengok yang jangkrik seterusnya nah, Jadi kalau begitu Dia langsung ditelan Jangan sering-sering ngasih minyak ikan Seminggu dua kali aja udah udah cukup Dua kali dalam seminggu Pagi, sore suntikan dalam jangkrik Kalau mau, dalam kotor pun bagus Kalau murainya mau Tapi ada murah yang tidak mau Karena itulah murah itu burung sensitif Dengan bau-bauan Dia kadang tidak mau Ada bau, menyengat sedikit dia tidak mau kalau mau ya dicampurkan di dalam rotonya Nah, itulah solusinya untuk mengatasi bulu yang keriting tadi Kita harus sabar, kita harus telaten. Apabila dalam beberapa bulan itu belum ada tanda-tanda ya Yang kedua, solusi kedua, cara kedua kita tangkap burungnya ini agak agak ekstrim lah kita tangkap burungnya kita basahkan sayap yang keriting dari yang tepat untuk tempatnya untuk ya tempatnya bulu keriting tadi kita basahkan celupkan dalam air kita cari pori-porinya kita korek-korek pori-porinya kita agak dia biasa ada penyumbatan di pori-pori itu kita korek-korek itu yang nyumat itu kita buang lepas itu kita cabut bulu yang keriting kalau kita cabut dulu baru bulunya yang keriting lalu kita cari pori-porinya susah, tidak akan ketemu ya, itu jadi kita bersihkan dulu kita korek-korek porinya kita buka pori-porinya baru kita buang, kita cabut bulu keritingnya itu yang kedua Apabila ada punya sangkar besar ataupun sangkar umbaran lah, atau lebih bagusnya sangkar sangkar ternak lah kita lepas saja di situ, biarkan di situ dia, biarkan di situ mau apa kayak mau terbang mau apa mau nungging ya cerah ke situ lah, dikasih fooding tiap hari, yang krega kroto kah minyak ikannya tetap dua kali dalam satu minggu jangan sering-sering dua kali dalam satu minggu mau pagi siang nggak terserah yang penting dua kali dalam seminggu biarkan dia mau terbang mau ngoceh mau apa di situ mau betir kah di situ bebas dia itu solusi, solusi yang terakhir itu biasa tidak lama itu udah terlihat hasilnya kalau yang diumbar tuh itu pengalaman di burung saya ini, yang saya namakan keribu, itu saya umbaran di situ ada berapa bulan <gukuh> bagus ya bulunya saya ambil saya rawat kembali ya itu tadi lah solusi atau cara untuk me menghilangkan atau biar bulu keriting itu bagus lagi perawatannya bagaimana iya yeah solusinya dengan minyak minyak ikan tadi. Itu saja, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan pecinta TV. Salam kicau mania. Salam gantang, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Tis, Enggak saya pungut biaya ya. Subscribe, jangan ada subscribe. Ya. Asalamualaikum.